Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengganti bahasa pada game gitu ya, eh? yang dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris Mungkin kalian bingung gitu kan, lihat menunya gitu, kalian gak ngerti uh, sama bahasanya, sama hurufnya juga gitu Nah, uh, mungkin di sini ada sedikit disclaimer juga, jadi kalau kalian memang bermain game yang Uh, Game-nya ini yang release bareng ya Kayak misalnya God of War ini release bareng di Western dan di Jepang juga uh, Release-nya bareng Jadi kemungkinan bisa diganti untuk bahasanya Kalau game yang uh, pertama release di Jepang Kayak contohnya Persona 5 Atau mungkin Shin Megami Tensei yang dulu ya Dan uh, game-game personal lainnya itu biasanya kan dari uh, awalnya di Jepang gitu ya. misalnya setahun kemudian baru ke uh, Barat atau Western gitu Nah itu biasanya nggak bisa diganti dan memang bahasanya cuma ada satu gitu dan uh, nanti juga saya akan nunjukin uh, gamenya ini uh, ada, ada beberapa ya untuk opsinya gitu kayak misalnya ini kan untuk menunya untuk di sini agak uh, bahasa Inggris ya untuk bahasanya cuma begitu dibuka jadi ke bahasa Jepang gitu dan nanti juga saya akan nunjukin yang uh, tulisannya itu uh, bukan bahasa Inggris tapi katakana gitu atau ya uh, hukum Jepang lah ya Ya. nah jadi di sini untuk cara menggantinya gampang banget tinggal kalian klik settings saja jangan yang lain-lainnya karena memang kita mau mengganti bahasanya nah di sini kalian cukup cari aja yang uh, lambangnya itu uh, kanji i kanji iu ya iu itu kalau nggak salah berbicara ya kalau nggak salah dan go gitu atau bahasa gitu dan uh, di sini untuk uh, kanjinya yang ini gitu tulisannya pokoknya yang i dan uh, go gitu dan uh, di sini untuk yang Uh, teki suto teki itu mungkin maksudnya adalah teks ya jadi ini adalah uh, katakana uh, tekusuto iu iugo igo nggak tahu juga sih saya nggak tahu bacanya apa gitu untuk uh, kanji itu tapi saya tahu itu adalah kanji i dan go gitu dan ini adalah uh, bahasa dari teksnya Kalian misalnya mau ganti ke bahasa Inggris uh, silahkan gitu misalnya di sini ada English gitu kan dan uh, biasanya tuh untuk uh, kanjinya adalah ego bukan English ya Jadi kalian bisa uh, ganti ke ego kalau ada ya, ya mungkin kalau gamenya tuh full bahasa Jepang gitu dan di sini ada untuk uh, sebenarnya juga nggak bisa baca untuk kanjinya ya masih belum bisa baca kanjinya tapi di situ ada uh, koe atau mungkin voice gitu ya koe itu dan ada uh, ego lagi gitu. jadi uh, bahasa dari suaranya walaupun kanji yang pertama itu saya nggak bisa bacanya gitu dan untuk di sini adalah uh, kanji untuk uh, subtitle gitu jadi kalau misalnya kalian mau pakai subtitle pastiin ini adalah on gitu jadi ini adalah uh, yang yang huruf pertamanya itu adalah o dan huruf yang keduanya adalah n gitu jadi on gitu jadi on ini adalah dari uh, bahasa bahasa Inggris dipakai di Jepang jadi menggunakan huruf katakana gitu kalau yang ini adalah ofu jadi adalah off gitu dan yang uh, on, kalau misalnya kalian mau on, silahkan di on aja. Kalau yang ini adalah offu gitu. Nah. Uh, jadi untuk uh, gamenya gitu doang sih untuk uh, kalian misalnya mau ganti gitu misalnya di sini uh, kalian ganti semuanya ke bahasa Inggris gitu kalian tinggal back aja dan udah gitu nanti semuanya bakal jadi bahasa Inggris. Nah, tapi uh, bukan cuma satu doang gitu gamenya. Uh, saya juga mau nunjukin game lainnya gitu. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan untuk yang skenario nomor 2 ya atau mungkin yang bisa terjadi. Jadi di sini untuk menunya semuanya uh, bahasa Jepang gitu walaupun untuk hurufnya beda-beda ya. Di sini ada katakana gitu untuk yang di bawah ini dan untuk yang uh, A3 yang atas sini sama yang ini adalah uh, hiragana gitu atau huruf uh, untuk yang ya huruf yang biasa gitu. Dan di sini untuk uh, hiragananya dibacanya adalah Suzuki, Suzuki kara. Uh, mungkin maksudnya adalah Load game dan di sini ada Hajime kara yang berarti uh, mungkin mulai dari awal atau mungkin new game mungkin ya. Tapi itu kayaknya nggak relevan untuk video ini dan uh, di sini apa nih? Akuson, Akuson gaido. Mungkin mungkin guide action atau mungkin uh, untuk apa? untuk action guide tapi ya kita cukup tinggal cari aja yang namanya obusion ya. Jadi option ini dibacanya obusion. Kayaknya sih i iya sih dibacanya obusion. Karena saya nggak terlalu bagus juga sih untuk baca uh, huruf Jepang. Tapi kayaknya sih ini uh, untuk optionnya gitu bener. Jadi obusion untuk namanya uh, dari bahasa Inggris jadi bahasa Jepang gitu ya. Uh, dengan huruf uh, katakana ditulisnya. Dan di sini ada modo gitu. Ada modo atau mungkin mode. Dan di sini ada data Uh, atau mungkin data dan ya yeah, itu kayaknya nggak relevan juga sih. Kita cukup tinggal cari aja sama kayak yang di uh, option pertama gitu dan itu kenapa Mario-nya mukanya kayak begitu. Ini <laughs> kita cukup tinggal cari aja yang namanya uh, kanji i, kanji iu to say dan uh, go atau mungkin bahasa ya ya untuk uh, huruf huruf lainnya yang di belakang kita biarin aja gitu. Dan di sini kita cukup tinggal cari aja yang namanya english atau mungkin ego dan ini sih untuk uh, bahasanya ya untuk pilihannya di sini uh, bahasanya itu menggunakan uh, bahasa Inggris gitu ya atau mungkin uh, English gitu, bukan uh, kanji. Biasanya untuk kanjinya ditulisnya ego gitu, tapi untuk kayak bahasa uh, kayak bahasa Perancis itu bukan uh, Fransugo, kalau nggak salah. Jadi kalau uh, Perancis itu adalah Fransu gitu. Kalau nggak salah ya, saya juga nggak hafal juga sih untuk nama-nama uh, bahasanya gitu untuk setiap negara. Jadi tinggal kalian ganti aja ke English dan ya tinggal kalian change. Dan udah nanti akan uh, restart atau mungkin reboot untuk gamenya. Dan uh, udah... Uh, udah ganti ke bahasa Inggris dan udah gitu kalian bisa coba lagi gitu dan mungkin ya itu sih uh, kalau kalian misalnya main gamenya yang uh, game yang pertama rilis di Jepang gitu biasanya itu enggak tersedia untuk bahasa Inggrisnya jadi cuman uh, tersedia bahasa Jepang doang gitu uh, baik itu mungkin subtitle atau mungkin teksnya doang gitu nggak apa-apalah bahasanya bahasa Jepang tapi teksnya setidaknya bahasa Inggris kayaknya enggak deh untuk personal 5 juga saya main efeksi Jepang enggak kayak gitu-gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan semoga membantu kalian yang mungkin yang Uh, bingung gitu ya Untuk uh, cara ganti Bahasa Jepang Ke bahasa Inggris gitu Dan karena mungkin Kalian memang gak uh, Gak ngerti juga Untuk bahasanya Karena jujur Untuk orang yang Baru uh, lihat bahasa Jepang Bakal bingung Karena hukumnya beda ya Sama hukum bahasa Inggris gitu Kalau kalian misalnya Dari orang Indonesia Yang baca Yang baca uh, hukum kayak misalnya Confirm Atau mungkin select Atau mungkin resume Itu kan Kalian masih bisa ngerti gitu Itu huruf Dibacanya apa gitu Atau katanya itu dibacanya apa Cuman Untuk uh, hukum Jepang Dan hukum Cina hukum Korea kan beda gitu Jadi ya mungkin bingung juga dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text watching. bye bye